Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul The Metaphor of Acik on Instagram, Social Media, Potential and Threat of Head Speed in the Public Space. Kenalkan saya Rahmat Untihar. Kali ini kami buat oleh beberapa dosen dari bagian institusi. Adini, Pak Riza Pak Herman RN, Azul Rizki, Wodaniyah. Oke, untuk alasan kami pemilihan topik ini, karena kami melihat banyak sekali komentar para pengguna Instagram yang di dalamnya terdapat metafora. Saya daripada itu postingan pada media sosial, ada beberapa yang berujung pada pemidanaan. Kami meneliti dua akun pada media sosial Instagram berupa Haba Aceh Barat dan Serambi News. Kami pilih dua akun tersebut karena jumlah pengikutnya capai 5 ribuan ke atas. Hasil penelitian ini kami menemukan 107 metafora, 27 komentar yang berpotensi ujaran kebencian dari 1750 Komentar yang kami amati pada bulan Januari sampai dengan April 2021. Untuk metafora yang kami temukan, sebanyak 51 metafora struktural, metafora orientasional sebanyak 27, dan metafora ontologis sebanyak 29. Metafora yang paling banyak dipakai oleh pengguna Instagram adalah metafora struktural, karena menggunakan konsep yang lain sebagai penanda unsur metaforisnya. Metafora struktural sebagaimana teori adalah sebuah konsep dibentuk secara metaforis dengan menggunakan konsep yang lain. Misalnya di sini kami temukan contoh datanya di dua knum agne bajen talake besampih tu Haji bebek na rezeki disipak makan lagi Kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, oknum anak haram kita minta sampai dua, sampai dia tua, tidak ada rezeki karena menyepak orang yang sedang makan. Di sini untuk penanda metaforanya berupa oknum ane baju Metafora ontologis, jika merujuk kepada teori, adalah mengonsepkan pikiran, pengalaman, dan proses hal yang abstrak ke yang memiliki sifat fisik. Oke, okay, misalnya di sini contoh datanya, nyan awaknya paling tegak pantak peng, menyoga gitu, cinta anak kaya. Makan dalam bahasa Indonesia, orang itu paling banyak makan uang. Kalau gaji tidak akan kaya penanda metafora di sini adalah pantak, peng, ataupun dalam bahasa Indonesia makan uang. Kemudian, metafora orientasional jika merujuk kepada teori berhubungan dengan orientasi ruang. Contoh di sini: wate, belai, pilih, ro, wate, gaji, gaduh dalam kama, mano, leh, pubut, dum, dalam kama, mano, pakan, handi, pikir, dum. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Waktu perlu surpilih, waktu sudah jadi, sibuk dalam kamar mandi. Entah apa yang dikerjakan dalam kamar mandi, kenapa tidak memikirkan rakyat. Penanda metafora di sini adalah kamar mano, dalam bahasa misalnya kamar mandi. Ujaran kebencian yang kami temukan pada komentar Instagram terbilang potensinya sangat rendah. Karena kenapa? Dari 1750 komentar, kemudian kami lagi yang mengandung metafora berupa 17 dan yang memang e, mengarah pada ujaran kebencian hanya ada 4. Di samping dari 27 yang berpotensi. Misalnya kita lihat di sini, data 14, bijih PKI kajit PO. Sakpol PP anti-antek PKI. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah boleh dibunuh benih PKI. Satuan Polisi pamung praja anti-antek PKI. Di sini penanda ujaran kebenciannya mengatakan Sakpol PP itu antik PKI dan jika dilaporkan ini jelas merupakan bentuk ujaran kebencian secara uh, proses terjadinya ujaran kebencian hasil pengamatan kami untuk komentar pada uh, postingan uh, pengguna Instagram pada Haba Cibarat dan Indonesia untuk alurnya pertama beberapa uh, uh, untuk akun pada katakanlah selain Indonesia menguri postingan, kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh pengguna Instagram di dalamnya bisa saja berpotensi ujaran kebencian ataupun tidak. Jika berpotensi ujaran kebencian, ini diturunkan lagi ada yang namanya percemaran yang baik, perbuatan tidak menyenangkan, berita bohong, penghinaan, memprovokasi dan penistaan. Lagi-lagi untuk yang yang potensi ujaran kebencian ini dikaji lagi kira-kira memenuhi nggak unsur pidana jika tidak memenuhi ya ini bukanlah sebuah ujaran kebencian dalam hal ini pihak polisi bekerjasama juga dengan uh, pakar bahasa ujaran kebencian ini sebagaimana yang di diatur dalam surat edaran kapolri kemudian kita juga ada uu ite undang-undang informasi transaksi elektronik dan semuanya itu juntuh kepada kita umum acara pidana atau sering disebut dengan kuhp simpulan dari makalah yang kami Kerjakan ini metafora struktural yang ditemukan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan istilah binatang sebagai unsur metaforis dan hampir sama dengan metafora ontologis yang menggunakan istilah abstrak menjadi konkret. Sementara itu, untuk metafora orientasional dipakai untuk yang berhubungan dengan orientasi ruang. Terkait potensi ujaran kebencian dari 1750 komentar yang diteliti, terdapat 27 komentar yang berpotensi pada ujaran kebencian. Ucapan kebencian yang ditemukan pada komentar Instagram adalah pencemaran nama baik, penghinaan dan provokasi. Kami juga menemukan pada komentar Instagram terdapat emoticon. Penggunaan emoticon ini uh, dipakai oleh pengguna Instagram untuk mendukung dan berkuat nilai imajinasi terkait komentar. Baik, inilah paparan singkat kami terkait makalah yang kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.